Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almera Parabola di rumah. Ketemu lagi di channel ini di Almera Parabola, tempat berbagi informasi mengenai dunia satelit hanya untuk sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah. Satelit Telkom 4 saat ini ada penambahan transponder baru ya sahabat. Adapun transponder yang Almera maksudkan adalah di 4155 vertikal 4000 ya dan berisikan channel terbaru. Junior untuk mendapatkan channel tersebut ada beberapa cara ya sahabat bisa lakukan cara yang pertama adalah sahabat untuk menambahkan transponder baru dan cara yang kedua adalah sahabat bisa lakukan scan ulang di satelit Telkom 4 ini saat ini Elmera menggunakan receiver Skybook A1 Plus ya. Sahabat bisa lihat di dalam video. Untuk menambahkan transponder dengan menggunakan receiver Skybook A1 Plus ini, sahabat tekan go to yang ada di remote. Nah, di sini akan ada nampak banyak sekali transponder-transponder yang ada di satelit Telkom 4 ini. Lalu sahabat bisa tambahkan transponder Disney Junior tersebut dengan menekan tombol warna merah, sahabat masukkan transpondernya saja di 4155 simbol ratenya di 4000, dengan polaritasnya vertikal, lalu sahabat tekan simpan checklist Nah, di sini Almera parabola sudah berada di posisi satelit Telkom 4 ya. Jadi Almera parabola tidak usah tracking lagi menggunakan antena parabola di luar karena sudah standby di satelit Telkom 4 ini. Dengan menambahkan transponder baru saja, eh, sinyalnya akan muncul dengan sendirinya ya sahabat. Setelah transpondernya kita tambahkan sahabat scan saja, dengan menekan tombol scan, langsung saja sahabat cari di transponder ini, dan ada dua channel yang saat ini masih tes, Adapun cara yang kedua adalah sahabat bisa lakukan scan ulang di satelit Telkom 4 ini menggunakan receiver yang ada di rumah atau receiver sahabat di rumah masing-masing. Almera akan masuk ke menu satelit dan pilih Telkom 4 sama seperti langkah awal kita masuk ke menu transponder lalu sebaiknya sahabat delete saja ya dengan menekan tombol warna kuning lalu pilih delete all tekan exit apakah kamu yakin untuk menghapus lalu tekan ya dan sahabat kembali lagi ke menu satelit pilih lagi menu satelit telkom 4 lalu sahabat bisa tekan tombol warna biru tergantung jenis receiver sahabat yang sahabat gunakan ya di rumah lalu sahabat tekan search dan biarkan proses untuk pencarian channel-channel baru atau scan ulang yang ada di satelit telkom-4 ini sampai 100% dan 4157 vertikal 399 ini adalah channel dari Disney yang kita cari di posisi 28 Baik, proses pencarian sudah selesai di satelit Telkom 4 ini akan almera lihat ya untuk di transpondernya 4155 vertikal 4000 ini dan ini adalah channel Disney yang ada di satelit Telkom 4. Disney junior ya yang saat ini sedang FTA dan channel 2 masih belum aktif Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menyaksikan video informasi dari Almera Parabola tentang update channel-channel terbaru yang saat ini dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah yang ingin mencoba atau mencari channel dari Disney yang ada di satelit Telkom 4 ini mudah mudahan bisa membantu sahabat-sahabat Almera Parabolan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.